Yo, minasan, o genki oke, ka, oke, oke, oke, oke, oke, oke, back on oke, youtube channel Dan kali ini oke, oke, membahas oke, dari jepang From Citizen oke, okay, ini oke, Citizen nya Yang bakal oke, bahas ini adalah ar e Spesialnya apa sih? Hmm, nothing special sih sebenarnya kalau dilihat dari bentuknya ya. Nothing, it's nothing. Tapi menurut gua spesial. Kenapa? Kabarnya sih tipe ini udah discontinue. Emang terus kenapa kalau discontinue? Ya nggak apa-apa. Pengen gua kasih tahu aja. Nah ini adalah citizen dengan movement eco drive. Atau mungkin kalau kalian nggak tahu eco drive tuh kayak apa sih cara kerjanya? Ya itu tetap quartz ya, bertenaga baterai tapi, not another quartz, ya ini sama aja kayak solar, atau, ya solar ya, ecodrive itu maksudnya quartz solar, ya, nah, dengan kaliber um, movementnya itu G870, case-nya ini terbuat dari full stainless steel ya, finishingnya kebanyakan uh, twin ya, maksudnya dual finishing, yang satu ini brush, yang di tengah-tengahnya sini ada, Polish bodinya juga gitu di edge-nya ini polish tapi untuk di permukaannya semuanya hampir 90% pakai brush. Nah untuk glass materialnya ini udah menggunakan sapphire crystal, oke? Okay. Dan diameternya ini yang paling gue suka, cuman di 38 mm. Uh, dan ini nih ketebalannya yang bikin gue suka, tipis Jadi ini salah satu uh, yang bikin spesial Ya emang nothing spesial kalau dari kelihatannya But this is so special Nah bingung kan nggak apa-apa Silahkan bingung Ini ketebalannya cuma di 4,7 mm Dan luck withnya ini nih yang bikin repot 2,1 Jadi kalau kalian mau ganti-ganti strap Either kalian pilih 20 atau dua-dua dipaksa atau mungkin bisa custom ya yang memang khusus lag 21 Nah untuk water resistance nya ini cuman splash resistance Jadi jangan dibawa berenang ya paling kehujanan kegerimisan nggak apa-apa kesiram accidentally siram nggak apa-apa apa sih yang bikin gue suka dari jam ini? Nah, jam tangan ini kalau dilihat dari modelnya termasuk di dress watch ya yang bikin gue suka karena dia cuma two hands ya dan markernya semuanya kebaca jelas tanpa ada embel-embel day, date segala macam Cuman ada tulisan Citizen ama Eco Drive di sini. Jadi it's so simple dan bener-bener apa ya enak dibaca. Terus abis itu tipis juga sih. Nih. Kalau seandainya di pergelangan gua yang kecil, dia itu nangkringnya pas banget tuh kan, tipis banget, nice loh ini. Dan makin kelihatan mewah dan makin kelihatan uh, apa ya? Kalau buat yang nyari jam formal sih ini makin kelihatan formal ya, karena dia tipis, kacanya juga ada sapphire flat. Hmm. Desainnya gue bilang di tengah-tengah ya Dibilang luxury banget enggak Tapi dibilang casual banget juga enggak sih Jadi di tengah-tengah Dan satu lagi dipakainya ini nyaman banget Ya Plek banget di pergelangan Ini kayaknya kalau pakai Nato juga keren sih Pakai Nato, pakai strap guys Atau pakai ya leather Oke okay sih model ini Dan di disini locknya modelnya butterfly Jadi kalau kalian ada yang motong rantainya ini ini butterfly ini gue sukanya karena dia bisa center di tengah jadi kalau seandainya yang sisi kiri kalian potong tiga yang kanan juga potong tiga misalkan loh ya misalkan tuh pun kalau motongnya enam jadi bisa seimbang ini yang bikin gue suka kalau butterfly oke okay, ini tadi citizen stiletto yang udah gue bahas kalau kalian ada pertanyaan kalian bisa tulis di kolom komen di bawah dan yang pasti Sebelum gue closing, gue ingetin sekali lagi, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share juga ke temen-temen kalian juga. ya. Nyalain juga loncengnya, biar nggak ketinggalan info-info terbaru dari channel kita. So, see you on the next video. Bye-bye.